ini teman-teman ini merpati saya dua merpati pos ini dan juga merpati kolong nah ini yang megan ini merpati pos Putina, ini berjodoh dengan merpati kolong merpati kolong yang warna hitam yang tadi ini kan yang merpati pos yang di sini yang ada sawangan itu berjodoh dengan merpati tolong yang uh, Megan hasil nah. ya, ini uh, anak-anak ya, dari kedua menukahnya Megan juga anak berjodoh ini Ya, kita review dari dekat teman-teman. <SILENCIO> nah teman-teman ini di sini saya ada dua merpati ini ya ini kita lihat ini merpati ini merpatinya betina teman teman jadi dari persilangan dengan jodoh dengan merpati kolong tadi merpati kolong tersebut itu sebenarnya ini sudah menghasilkan anak. Teman-teman sayangnya anaknya mati ya, gara-gara dipatok sama ibu predator. Sahabat saya itu ayam tadi. Dia berjodoh dengan merpati uh, yang kolong ini. Nah ini laras seperti ini teman-teman. teman-teman. Lebar ya ini udah lepasan di atas 10km ke masih belum coba jauh ya coba-jauh tapi dari ini golongan merpati racing saya dapat kiriman dari sahabat saya dari Madura ya kita lihat jantan ya Ini jantanya, teman-teman. Nah, ini jantanya merpati kolong. Merpati kolongnya, dia sudah menghasilkan anak. Cuma -anak, sayang, anaknya -anak mati. Inilah dia, dokter yang pasti Yang betina merpati merpati pos jantannya merpati tolong nah yang ini teman-teman kita treat ya Kalau ini Ah silakan kan ya. Ya dari mau tolong ya. Ini posisi, teman-teman. Ini berapa? Di 3 ya. Di 3 sedikit ya. Ini udah minta kawin mulur. nih ngajak ngajak kawin Enjer, enjer sama dong. Bisa kasih gelang. Dia udah ternyata dia berjodoh sama merpati offset. Cuma ini belum namanya masjid kan ya. belum tahu hasilnya nanti apa, nanti kita coba jodohkan, kita coba apa kita hasilnya hasil seperti apa. channel campuran ini, pokoknya seadanya aja ya teman-teman. Kembali lagi ya. Kita review. Jantannya yang merpati posnya, teman-teman. Ini sayang, ada ini mah, bersyukur. Doyan ngawang, teman-teman. Yang ini kagak doyan ngawang, yang ini seneng ngawang. jantanya ini seneng ngawang sekali. Ini merpati pos. lihat ya, teman-temannya masih muda juga saya biar dari pic juga ini kasih temannya bebas cuma bodinya kurang besar kita coba nanti kita kembangkan nanti ya, hasilnya kayak apa ya apa anak lebih bagus apakah Mau ngawang seperti indukannya ya, atau males ngawang seperti induknya yang merpati di... kolong ini? Itulah tadi, teman-teman. Jangan bosan untuk nonton channel saya ini, karena setiap yang nonton channel saya ini tanpa skip, saya tidak bosan untuk uh, mendoakan teman-teman selalu yang nonton full tanpa skip saya doain uangnya bertambah 10 miliar teman-teman amin nyuruban, alamin.